serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Menemani santai siang kalian saat ini, Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru. Persahabat, gol yang pertama, kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial. Persahabat, ya, di sini tentunya kolaborasi ke Tanu. Dan Boy William membuat kita semakin bangga bahwa mereka berdua ini adalah tentunya orang yang selalu mensupport support Lesti dan Bilar Apalagi Boy William ketika bertanya kepada Cici Ayrin Yang mana tentunya kalau Lesti dan Rizky Bilar menikah, Kak Airin Tanu akan kasih kado apa? Tentu Kak Airin Tanu menjawab pertanyaan tersebut bahwa Kairin akan kasih berlian para sahabat ya, Yang seharga ratusan juta rupiah Masya Allah, luar biasa Ini suatu kebahagiaan juga untuk kita semua para sahabat ya. Doakan yang terbaik mudah-mudahan Lesti dan bila selalu dikelilingi oleh orang-orang baik tersebut tersebut dari pos kembali Oleh akun sendal putih and skor Kalimat gas yang dituliskan dalam postingan tersebut Masya Allah ya kakak sama dede dikelilingi teman-teman oh, yang baik Ngasih ampau aja segitu Luar biasa Ke kabar berikutnya Kita lihat juga mendapatkan kabar terbaru nih Soal Rizky Bilar dari Bang Eno persahabat ya ketika live bareng Putra Siregar Tentu menyampaikan bahwa Bang Eno sedang libur Karena Rizky Bilar Pak Bos sedang dipingit Kata persahabat ya Masya Allah luar biasa panas aja semalam Ketika bareng Lesti Kejora mukanya asem banget persahabat ya Unggahan tersebut juga telah di kembali oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore Kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut Pantesan semalam wajahnya osas kecut banget Ternyata mau dipingit padahal satu hari doang <laughs> Dan Chalbinya juga bucin story mulu Aduh memang cute banget bro, sahabat, ya ya Dalam postingan tersebut bayu sekali komentar Hingga respon dari para fans Salah satunya dari akun Nia Ansgore DNJ mengatakan Dipingit satu hari doang mah gak berasa dipingit atuh kakak Lamaan kemarin ditinggal kecil anjur Masya Allah, bersahabat ya. Sehingga ketemu aja, tentunya Rizky Bilar nggak kuat menahan rindu kepada Lesti Gejora. Selanjutnya, kita lihat juga bersama. Tidak ada berbahagia kita dapatkan, tentunya di sini akan ada. Vlog. Terbaru juga persahabat ya di channel YouTube-nya 3D Entertainment Ada surat cinta Lesti untuk Rizky Billar akan hadir jam 5 sore ini Masya Allah dicatat persahabat ya ini luar biasa ada surat cinta Lesti untuk Rizky Bilar Tetap patengin terus channel 3D Entertainment persahabat ya hari ini Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.